Boy. Kita mending kesini tuh. Orang ini. sudah cu sudah. Ayan, ayan. Aduh. bisa usah usah Admin ingin tpl T Ayo tpl tpl, tpl, tpl. Wah. Wah. Wah. Wah. Uh. Uh, uh, uh, uh, bisa dibunuh loh uh, uh, uh. coba gue yang gue yang itu gue yang jadi pilot oke mak aja ta baik umpahku aku kolin tarikannya kok masih nido dah kayaknya kok harus lu naik lu naik eh nama itu alvin nama lu apa bi Boy. Baba boy, sama semua. boy, sama semua. boy, sama semua. boy, apa ini gue tarik tapi ya, udah udah udah ada udah. udah terbang kita wih wih seru banget Oh, sini kita eh, gue nanya kau pamer apaan asap lo halajin wajing alfi goblok oke ini coba tante tante benerin dulu ini siang bener sabar jin Astapiroh, Astapiroh, Aljun. Inalumid, Rojun. Kenapa, Eko? <laughs> Ngedelep tuh. Seribut, ini seribut gaya SR dua puluh Oke, okay. lu nyum tadi. Awas tuh. Oke, okay. landing yang lumayan bagong. Oke, okay, kita kemana? Kalo ke itu ke, pokoknya kita ke arah seribu tiga ratus puluh. Apa yang kau Apa Hah? iya, Kesain bart, dalam ini ini, nih, ke sarden, buatan sarden bart. Oke, kita akan mendarat. <laughs> <Anjing Damon. ydeng> aku perlu aku mendarat, mendarat. Apa mau mati? Yuk, <yeng> By <laughs> mati <laughs> gue terbang enak gue Gw mana woi namanya banyak di sini the greater gua iya yeah, yeah. iya nih gua ada di airportnya Buat gua juga. masih terbang cok <tik> <sih>? mana lu sih <tik> itu apa lu <itu> mendarat <tik> <tik> apa <tik> <tik> <tik> udah cok oh oh, oh gua terbang emang gitu ya tunggu tadi. aja tunggu aja orang ini ngambuk ngambuk em dari tadi, tadi gue juga gitu masih demon udah udah udah cu udah nyangkut udah nyangkut dah nyangkut, dah eh menapa menapa mesinnya mati tolong Atau... <tis tidak demographics> aku macam apa ini lu? Jawab da da da da da da da da da da da itu. apa itu tuh apa itu tuh apa itu itu loh Lama. oh iya ken banget oh, iya ken. Oh, iya ken. Oh, iya itu itu eh ada Bir. Dia... Wow, oh, jadi Oh yeah, ya gua jadi. giginya emas gitu, weh. Tadang, gua band ini anak, gua band ini anak, gua band ini <tuk> Itu demon makin. loh Kenapa aku? itu harus pakai lagu itu? Masalahnya Gak ada Bukan, demon ini nge-review saver ini. ini gak sih, Azure? Enggak, enggak Bruh <susuk>